Jatuh cinta itu luapan perasaan paling indah di dunia setelah beriman kepada Allah. Jadi nggak ada lagi perasaan yang lebih indah setelah beriman kepada Allah daripada perasaan jatuh cinta, terutama cinta kepada pasangan. Itu indah banget. Jadi orang jatuh cinta itu ngelihat dunia itu indah banget pak. Sebaliknya orang putus cinta ngelihat dunia itu kayak nerah, neraka. Jadi kalau kita pengen menikmati hidup setiap hari terasa indah, apa yang kita lihat itu adalah uh, kenikmatan, kebahagiaan, maka sering-seringlah jatuh cinta. Jadi kalau setiap hari kita jatuh cinta, setiap hari kita bergairah, hidup kita itu kayaknya dunia ini paling cuma milik kita berdua kan gitu kan, bahasa puisi dulu ya, dunia milik kita, berdua. Itu kata ulama, kalau orang lagi jatuh cinta, dunia itu di mata dia jadi sangat indah dan mempesona.